Nah, kembali lagi kita food on the street setelah tadi cendol sekarang kita ngebaso mie baso inti rasa belakang kantor kelurahan ciamis ya Masu. Aduh, lapar ya. Masu, masu. Enak nek Pena waktunya makan ya Udah kesorean oh, Ini nenek sama kakak tertua nih Bukan kakak tua Kakak tertua Ayo orang mau Rame ini rame Rame-rame Rame-rame Up. Yo guys, ngap <laughs> Selamat menikmati baso. Apa ini namanya? is Yang mampir ke Ciamis, ya. Kelurahan oh, ya yeah, ya. Yeah. Pinggir desa, uh, kelurahan Desa Ciamis ya. Yeah. Ini jalan raya banget ini. Eh hey, guys, aku makan baso dulu. Nah.